Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera dari saya Majlis Bolai tentunya dari Kabupaten Pasaman Barat Nah saya asli ranah Minang Berdarah Minang Hari ini kita mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan Untuk dapat menjelaskan hal-hal yang lagi viral pada saat sekarang ini Jadi saudara-saudara, teman-teman Uh, saya, sebagai seorang ahli spiritual, uh, pada saat sekarang ini uh, akan memberikan komentar kepada tentang viralnya uh, pengobatan alternatif udara. jadi sahabat-sahabat, teman-teman semua, uh, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, like, komen, dan share teman-teman, agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus memberikan manfaat kepada. Banyak orang di Indonesia ini, jadi pada saat sekarang ini banyak yang bertanya kepada saya, "Siapa sih sosok yang ada di belakang Idadaya?" Teman-teman, nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang siapa sosok yang ada di belakang si Idadaya, sebelumnya saya akan menjelaskan, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, saya akan melakukan praktisi ritual dulu, teman-teman, yang mana ritual ini dapat menjelaskan siapa sebenarnya sosok yang ada di belakang ibu idadayak teman-teman tapi sebelumnya teman-teman pengobatan alternatif idadayak itu sangat bagus teman-teman sangat-sangat mantap sekali nah bagi diri saya saya seorang ahli oh, otot saraf dan spiritual saya sangat mendukung adanya pengobatan alternatif ibu idadayak teman-teman jadi karena zaman sekarang pada zaman ini banyak pengobatan-pengobatan yang berkedok-berkedok macam, teman-teman. Jadi, bagi saya Ibu Ida Dayak itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun beda ilmunya dengan ilmu saya, tetapi saya sangat mendukung keberadaan Ibu Dayak di Indonesia ini, teman-teman. Jadi, kepada warga Indonesia, pada warga seluruh dunia, tetap dukung Ibu Dayak, tetap dukung Majelis Bulai, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini saya akan melakukan pratiksi dulu, teman-teman. Ritual. Yaitu di mana saya di sini akan menjelaskan, teman-teman. Dan sebelumnya, teman-teman. Uh, saya tak akan lupa, teman-teman. Di sini saya memiliki satu buah tasbih, teman-teman. Jadi, tasbih ini, teman-teman. Uh, dapat memperlihatkan siapa sebenarnya sosok yang ada di belakang ibu dayak, teman-teman. Jadi, teman-teman. Uh, di sini saya sudah sediakan satu jeruk. Dan di sini saya sudah sediakan satu buah bambu kuning teman-teman. Jadi di sini ada satu buah tali. Nah ini teman-teman. Jadi sebelumnya saya perlihatkan dulu satu buah jeruknya teman-teman. Jadi jeruk ini bakal saya iris di tengah-tengahnya teman-teman. Nah teman-teman seperti itu Ini saya akan melakukan ritual untuk melihat Siapa sebenarnya sosok yang ada di belakang ibu daya teman-teman Tapi menurut saya uh, sebelum saya memperlihatkan secara detail Secara rinci teman-teman Siapa sebenarnya sosok di belakang ibu daya Saya akan coba Melihat atau menterawang secara kebatinan saya Bahasanya menurut saya pribadi itu ada empat, empat sosok yang ada di belakang ibu daya teman-teman. Jadi empat sosok ini teman-teman itu menurut saya itu adalah kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan energi yang sangat fantastis teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya akan melakukan ritual. Ritual seperti ini teman-teman. Jadi uh, bambu kuning, jeruk. Ini jeruk purut teman-teman ya. Bukan jeruk biasa teman-teman. Ini jeruk purut yang biasa digunakan oleh orang-orang. Yaitu daunnya biasanya untuk pecal teman-teman. Untuk bikin pecal kampung. Dan buahnya itu khusus teman-teman untuk obat. Jadi teman-teman di sini saya menggunakan satu buah bambu kuning. Yang mana bambu kuning ini teman-teman? konon Dan saya pun juga meyakini bahwanya bambu kuning ini oh, bisa menjadi pagar guide teman-teman. Nah, bagi zaman dahulu teman-teman, ini digunakan oleh para-para pratek prateksi spiritual ini untuk pagar guide teman-teman. Dan ini diyakini dapat uh, membatasi kehadiran bangsa-bangsa uh, guide teman-teman. Dan kehadiran uh, apa? Ilmu-ilmu mm, kotor teman-teman. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan Bulkan ke sini teman-teman Nah, di sini bakal saya jelaskan nanti Siapa sih sebenarnya sosok yang ada di belakang ibu Dayak tersebut Nah, sebelumnya teman-teman Banyak sekali berita-berita miring terhadap ibu Dayak pada saat sekarang ini Itu ada beberapa oknum-oknum doktor Yang ikut menjelaskan Buasanya itu adalah sebagai trik Apa yang dipakai oleh ibu itu adalah trik Itu teman-temannya Tapi menurut saya teman-teman Itu bukan trik Tetapi itu adalah ilmu memang murni-murni ilmu Kebatinan yang ada dimiliki oleh ibu teman-teman Jadi bagi teman-teman semua Mari terus kita dukung oh, pengobatan ibu Dayak tersebut teman-teman Jadi teman-teman semua, saya mulai melakukan ritual ini teman-teman. Jadi ritual ini bertujuan untuk melihat siapa sebenarnya sosok yang ada di belakang ibu daya teman temannya Jadi seperti ini. teman-teman, saya akan menjelaskan sekali lagi di sini saya akan melihat berapa orang yang ada di belakang budaya teman-teman jadi di sini jeruk yang saya miliki teman-teman ini akan terus berputar sepanjang apa yang saya perintahkan teman-teman jadi di saya di sini saya mencoba melihatkan uh, berapa Sosok ibu Dayak yang ada di belakang ibu Dayak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa lail Sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hey jeruk, lihatlah kepada kami. Berapa orang yang mengikuti ibu dayak dalam melakukan praktisi ritual pengobatan. nyata teman-teman sangat kuat sekali Di sini saya bisa merasakan Dan saya bisa melihat dengan jelas bahwasanya ada empat sosok yang mengikuti ibu daya teman-teman Empat sosok yang mengikuti ibu Dalam melakukan dan membantu Melaksanakan ritual praktisi pengobatan alternatif patah tulang teman-teman Nah jadi di sini teman-teman Saya sudah melakukan ritual beberapa detik Atau sekitar 2 menit teman-teman tadi ya Di sini saya sangat merasakan kekuatan energik yang ada di dalam diri budaya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua, eh, silahkan ikuti terus kami dan dukung terus kami dan dukung terus ibu teman-teman. Karena ibu sangat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak teman-teman. Nah di sini teman-teman saya sudah melakukan ritual. Ritual ini teman-teman sangat singkat sekali. Karena ini kita melakukannya eh, atas permintaan para netizen atas permintaan para sahabat-sahabat semua di kolom komentar kita, teman-teman, dan semoga teman-teman semua dapat meyakini oh, bahwasanya ibu daya itu benar-benar sakti, teman-teman. Bahwasanya ibu daya itu benar-benar bisa melakukan pengobatan real tanpa adanya trik-trik yang dikatakan oleh oknum dokter tersebut, teman-teman. Jadi, teman-teman semua, oh, di sini saya juga akan perlihatkan teman-teman. Di sini kita juga melakukan adanya oh, ahli rukiah, teman-teman. Dan di sini juga kita mengobati berbagai jenis macam penyakit, teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman dapat melihat ada pengobatan alternatif atau saraf meja S. Bolai. Yaitu dengan nama channel Youtubenya, nya S. Bolai, teman-teman. Jadi, teman-teman, setelah kita lakukan ritual tadi, Alhamdulillah kita sudah dapat kesimpulan. bahwasanya ada empat sosok, teman-teman. Empat sosok berpakaian putih yang sangat bersih, teman-teman. Yang mengikuti Ibu Ida Dayak. Jadi, teman-teman semua, Oh, mari terus kita mendukung pengobatan alternatif Ibu Di Dayak, teman-teman dan juga kita bersama-sama mari kita mendukung pengobatan alternatif totok saraf pemijat nusantara teman-teman. Jadi di sini kita dapat terus mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bagus, bermanfaat bagi orang banyak teman-teman, apalagi di dalam dunia pengobatan teman-teman. Jadi di dunia pengobatan ini sangat diminati, sangat Dicari oleh orang-orang banyak teman-teman Jadi teman-teman semua uh, Ada isu dari pesulap merah Tentang adanya Minyak uh, Ibu dadaya Yang dijadikan sebagai alat Untuk menjadikan Satu buah darah kotor Itu dapat kita tangkis teman-teman Jadi itu dapat kita tangkis Dan tidak kitalah layani Secara media kita teman-teman Jadi teman-teman semua untuk dapat memahaminya Mari kita sama-sama mendukung Kegiatan ibu dayak Dan kegiatan majat seboleh teman-teman uh, Mungkin teman-teman semua Untuk saat sekarang ini uh, Disinilah saya membongkar Siapa sosok di belakang ibu dayak teman-teman Dan kedepannya teman-teman Kita akan terus-terus membongkar uh, Seperti apa perkembangan Dan penjelasan Tentang ibu dayak kedepannya teman-teman Karena bagi saya bagi kami, pengobatan alternatif itu memang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak, teman-teman. Uh, wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.